kali ini kita akan sedikit membagikan tips dan trik bagaimana caranya menangani gangguan pada nyeri pergelangan tangan ataupun sering kita sebut dengan dekwerofen sindrom dekwerofen sindrom itu sebenarnya adalah nyeri pada pergelangan tangan jadi pada pergelangan tangan tapi lebih tepatnya atau lebih khasnya itu dirasakan di pangkal ibu jari ketika kita menggerakkan sebuah gerakan pada tangan itu akan terasa nyeri pada pergelangan tangan pangkal ibu jari nyeri itu bisa dirasakan beberapa fase baik nyeri yang biasa maupun nyeri yang sangat, sangat ya, ya, ya, ya, luar biasa sangat. <kuh> bagaimana uh, kita mengetahui itu ada beberapa tes sebenarnya, tapi tes yang simpel Tes yang simpel adalah Dengan kita menekuk ataupun menggerakkan ibu jari ke bawah Sambil digenggam Ya, terus kemudian pasien suruh menggerakkan ke bawah Ketika terasa nyeri di bagian sini itu bisa dikatakan bahwa Anda terkena Dequire syndrome kali ini saya akan membagikan sebuah tips dan trik bagaimana caranya meringankan gejala de syndrome <coughs> saya ingin membagikan menggunakan uh, tapping tapping bisa dibeli terserah mau merek apa aja. Yang penting fungsinya Entah itu mau yang mahal ataupun yang murah Terserah monggo Tapi yang jelas fungsinya sama Sebelum kita menginjak ke Taping Lebih baiknya Sekitar Kondisi pada pergelangan tangan Kita relakskan lebih dahulu Kita bisa melihat Di sini Di sini itu sebenarnya ada dua tendon Kita angkat. Nah, ini terlihat ada dua tendon. Dua tendon ini nanti ujungnya di sini, ini ada jaringan ikat di sini. Nah, jaringan ikat di sini itu biasanya terjadi buah peradangan, makanya yang mengakibatkan jari ketika pergelangan tangan ketika dikerahkan itu akan sangat nyeri. Untuk memulainya, kita bisa memberi sedikit. massas Massasnya kita harus lakukan dengan uh, nyaman dengan hati, jangan terlalu kita beri tekanan yang berlebihan, jangan terlalu kita mengambang. Tapi harus kita rasakan kalau kita memberi massas, ada sedikit penekanan searah jantung ya. Nah ini bisa dilakukan uh, 15 kali pengulangan. Setelah itu. Kita bisa menggunakan uh, es ataupun kompres dingin. Kita bisa menggerakkan es tersebut uh, ke atas. Jadi ini katakanlah ini es ya. Kita pegang es di sini. Es itu kita gerakkan ke atas. Kita gerakkan ke atas, diulangi lagi. Pokoknya es tersebut jangan sampai Jangan sampai pada satu titik tapi harus bergerak terus untuk penggunaan S tadi Fungsi S tersebut adalah mengurangi hmm. peradangan daripada Defervent syndrome tadi Oke setelah tadi <coughs> Nah ini caranya kita mau menggunakan typing Sebenarnya banyak sekali ya metode yang digunakan di internet Saya ingin menggunakan metode yang seperti ini satu, dua, tiga, empat kita bisa menggunakan empat saja paling nah, tidak segini ya ini udah sudah cukup lah satu, dua, tiga, empat lebih sedikit nggak masalah tapi kalau ini kita pakai semuanya ini terlalu besar, makanya kita potong kita potong di tengah-tengah bisa digunakan siapapun ya biar lebih rapi kita potong nah kalau enggak disisain seperti ini kurang lebih seperti ini nanti yang akan kita gunakan ya orang lebih seperti ini yang akan nanti kita gunakan untuk untuk merap, oh, untuk lebih rapi lagi kita rapikan <tuh> Oke okay, kita akan uh, aplikasikan pada jari tangan ini ya jadi jari tangannya ini Sedikit kita tekan ke bawah Sesuai sensasi daripada pasien Karena memang dekwerpen sindrom sendiri Kalau kita tekan ke bawah itu pas sangat nyeri Kita semampunya so, kondisi saja Ketika pasien nyerinya segini ya sudah segini Kita posisikan pada jari segini jadi pasien kita sedikit tekan ke bawah sesuai kemampuan aja jangan terlalu ke bawah karena memang kondisi ketika kita tekan ke bawah pasien akan sangat nyeri kita pasang di sekitar sini ya agak sedikit ditekan ke bawah ini posisikan seperti ini Tappingnya Jadi penggunaan tapping Jangan terlalu ada Tarikan Terlalu kencang Biasa saja kita menempelkannya Yang kita harapkan adalah Kerutan Kerutan setelah pemasangan Daripada tapping tersebut Ini terlihat kerutannya Nah ini inilah nanti yang dikatakan Mikromasis daripada Pemasangan Tapping Coba digerakkan Nah ini fungsinya Nanti membantu pasien tetap Bisa beraktivitas Jadi tidak mengurangi Daripada aktivitas fungsional Pasien tersebut Oke demikian yang bisa disampaikan uh, Jangan lupa selalu kunjungi channel ini Dan nantikan video-video selanjutnya Terima kasih